terima kasih terima kasih dari wajah. tadi perhatian saya itu setuju pada cewek tinggi, putih, rambut banyak yang di parkiran inget gak? Ya. berarti ilmu kalian belum sakti <toh mandi> <yik> temen mana <toh> ya, dia nama saya dede ya laki nih laki tapi sering dipanggil mama gitu. Di roh, beli mama micin iya, yeah. yeah, ma Dari <laughs> iya, <Yeah, yeah>, ma kok suara lu mirip, ma iya, iya, ma gitu ya mama saya ini hebat tapi sayang ya malam ini saya mau bahas bapak saya aja <laughs> bapak sabar eh, ma sabar dulu. bapak dulu pengangguran hari-harinya itu tidur kalau malam main kartu Terus pulang-pulang bikin anak Gitu-gitu terus Makanya artinya kayak gini nih Lihat hidung saya Mirip as keriting Ketawa aja nggak apa-apa Bapak ini Kalau di rumah Bapak ini ngerokok ya Sehari bisa habis, ya 3 bungkus udah habis Yang satu bungkus diterokok Yang dua bungkus nih, dia jual Buat beli rokok lagi katanya <tuk berat> <tuk berat> <tuk berat> tapi bersyukur sekarang mulai apa, ngorokannya udah mulai curang gitu ya palingan sebatang-sebatang gitu sebatang-sebatang terus bapak juga cerewet ya kayak emak-emak kadang suka ngomel kalau ngomel sampe teriak ngomel, ngomel, ngomel masih banyak ya Bapak juga kalau di rumah dimakannya rakus Dia semua dimakan nggak mikirin yang lain Sampai sendok-sendok dia dimakan Terus saya mau makan apa coba Kakunya doang Enggak, nggak enak Tapi um, Bapak ini hebat Dulu saya waktu masih sekolah Dia tahu aja gitu kalau Kalau saya masih, lagi bolos gitu ya Dek, kok jam segini udah pulang? gurunya rapat, mak, ini, nih, pak iya, ah. bapak ini dari kecil udah jadi tukang bohong bolos aja lu, gimana lu jadi harapan bangsa <tuk> <tuk> ya pak ba, ya, udah ya pak, kita uang buat beres PP, Enggak ada, ah, bapak dari kecil nih, saya ini udah jadi anaknya tukang bohong eh. bapak menang main kartu kan dari malam? sering dipanggil mama juga papa iya mak mau cuma jumatan mau dong papa iya mak kok suruh bapak mirip emak? tapi saya ini baru nikah mantan baru eh, istri saya ini masih lugu gitu ya, waktu malam pertama Saya udah siap-siap gitu kan Setelah <laughs> saya masuk nih ya, itu apa? <tuh Mandarin> itu apa? Kok nggak mau masuk? <gak> Terima kasih, selamat malam <tuh>